Bumi sudah tidak nyaman lagi dengan manusia. Hmm? Tunggu saatnya akan terjadi musibah-musibah besar, bencana-bencana alam ke sana kemari karena nasihat-nasihat ulama di saat ulamanya berdiri kokoh, hmm? tidak rakus dengan harta pemerintah, memberikan nasihat-nasihat agar Dilihat ini, musibah datang itu benar-benar atas kehendak itu. Dan musibah datang ini... Ilama kasabaj a'idhinnas. Musibah, bencana, kesemrawut rasa takut, rasa susah. Itu gara-gara kendoliman yang dilakukan oleh manusia terus kalau nggak percaya coba coba, coba. sama 6 pilingi konsol jotoso konsolnya sama juga apa yang terjadi ada musibah hmm? ini teman kamu loh teman kamu yang tidak pernah menciptakan kamu tidak pernah memberi rezeki sama kamu tidak pernah eh, memberi nafas sama kamu bagaimana jika kamu melakukan kesalahan kepada Allah hmm? Tidak ada sebuah kemaksiatan yang dipamerkan hmm? Di saat ada lelaki perempuan buncengke, Cewek padahal tidak istrinya Melakukan perselingkuhan yang terang-terangan Melakukan perzinahan yang terang-terangan Meninggalkan sholat yang terang-terangan tidak puasa Ramadan, rokokan di pinggir jalan Jadi secara terang-terangan Teruskan Gempa yang ada di Turki Akan pindah di tempatmu hmm? Bumi ini sudah tidak jadi nyaman lagi Apabila penghuninya Sudah tidak bertahan kepada Allah. Hmm? Sekarang ini, orang yakin kepada Allah sudah mulai terkikis kan? Mungkin karena kurun sama Rasulullah sudah terlalu jauh Pondok pesantren, pondok pesantren yang tua Pondok pesantren yang lama Yang dulu masayah-masayahnya, pengasuh-pengasuhnya luar biasa Sekarang malah berubah jadi homes apa lubang men, menjadi apa uh, homeschool lubang menjadi homeschool kursi besar itu dulu eh ya allumitin dibaca di pondok itu dulu pengasuhnya tidak mau menerima harta negara hmm, tidak bangga dengan didatangi pejabat sekarang berubah dipegang oleh gus-gusnya, dipegang oleh putra-putra kyai yang sudah mulai hobut dunia, yang sudah mulai gila-gas rakus dengan harta. Lalu hmm? pondok pesantrennya itu membangun wah, eh? nah untuk pindah itu rusun Nawah senilai 6 miliar. Eh? sekolah umumnya mengalahkan pondoknya orang belajar fisika, biolog, sain eh, belajar keluarga negaraan, belajar sejarah eh, dan lain sebagainya eh, sudah mengalahkan pelajaran-pelajaran pondok santri-santri pondok yang dikejar bukan tentang ilmu fikih, yang dikejar bukan tentang ilmu akidah yang dikejar bukan masalah tauhid, yang dikejar bukan masalah ilmu tafsir, yang dikejar bukan tentang mustalahul hadis, yang dikejar bukan cara takarup mereka kepada Allah Tapi justru ijazah. Kalau sudah dapat ijazah ya boyong Kalau sudah zaman sudah seperti ini, tunggu saatnya. Bumi sudah tidak nyaman lagi dengan manusia. Hmm. Tunggu saatnya akan terjadi musibah-musibah besar, bencana-bencana alam, kesana-kemari. Karena nasihat-nasihat ulama yang sudah tidak fasih, mereka mengatakan haram berubah menjadi halal. Eh? Mereka memberi nasihat kepada negara sudah tidak berani karena mereka kemarin itu dapat BLK kemarin mendapatkan bantuan dari negara sudah tidak berani mulut-mulut mereka sudah tidak pasti lagi paham? dengerin ini Hah? dengerin ini baca itu di ikhya ulumidin. bagaimana komentar-komentar Imam Ghazali Ulama itu seperti patok Sedangkan umaro itu seperti kambing Nasihat-nasihat ulama itu seperti tampar Kambing dikalar, paham dikalar ya? Diikat Ditali, ditampar Ditalek, jadi patok. Paham patok ya? Hmm. Patok itu kayu yang ditancapkan Biar kambingnya tidak lari kemana, ma? mana Mana? Semestinya ulama-ulama itu harus berdiri tegak di tempatnya masing-masing, memberi nasihat-nasihat umroh, mengarahkan mengarahkan para pejabat. Di saat ulamanya berdiri kokoh, tidak rakus dengan harta pemerintah, memberikan nasihat-nasihat agama kepada mereka, mengarahkan kepada mereka. Dan kambing-kambingnya jangan sampai lepas Dari ikatan itu Ini nanti akan terjadi Akan terjadi sebuah negara yang baik Daerah yang baik Kota yang baik Desa yang baik Bagaimana jika lo ulama mereka Ulama-ulama mereka sudah mengikuti Apa nafsu Umarok Sudah mengikuti apa keinginan umaroh ulama-ulama mereka sudah mengikuti kemana umaroh pergi dia mengikutinya ini ada seekor kambing yang patoknya kebedol paham? paham musibah nggak paham. kalau ada kambing ikatannya yang diikatkan di patoknya sudah kebedol kambingnya akan berak-berak kambingnya akan makan tanaman Kabinnya akan membahayakan, akan membahayakan Ubat, kedoliman di mana-mana, pembangunan jalan yang dipotong sekian persen, pondok-pondok pesantren, eh, dikucuri dana, satu miliar dipotong sepuluh persen, alasannya administrasi, yang lain, -lain manajemen potret-potret, habis seratus juta, terus eh, dengerin ini. Ulama-ulama pengasuh-pengasuh pondok Pengelola-pengelola masjid Yang mengizinkan proposal Lalu dipotong sama DPRD Sekian persen, sekian persen Mereka mengizinkan Sama saja mereka Membawakan alat Membawakan proposal Kepada penjahat Kepada perampok Kepada pencuri Kepada pencopet dengerin semestinya kamu-kamu itu toh menjadi pimpinan-pimpinan pimpinan-pimpinan ini umat menjadi tokoh-tokoh ini umat semestinya harus menjadi rujukan umat harus menjadi percontohan umat bukan malah sama-sama hmm, sama-sama rakus sama-sama koruptor sama-sama mencuri harta rakyat Bahaya bahaya di saat ulama-ulama itu Sudah berdamai dengan para pejabat dan para eh, para pemerintah eh, Semestinya jangan seperti itu kan Bahaya kan Paham kan Pondok pesantren panjenengan akan sampai gadikan dengan uang yang sedikit Lalu setelah bangunan-bangunan mewah itu menjulang ke langit Sosok nasihat-nasihat ulama Pengen mengatakan seperti ini Sudah tidak berani Karena samping masjid Samping pondok ada bangunan besar Sekian miliar dari pemerintah Dengerin Sekolah-sekolah yang menjulang langit Murid-murid yang Masya Allah Lalu Soheh Bukhari sudah tidak terdengar lagi Lalu Soheh at Sudah tidak terdengar lagi Dulu santri-santri ahli di bidang asarwani, ahli di bidang sofa ahli di bidang ini itu ini itu, sekarang sudah sirna. Santri-santri yang warok sudah hilang. Kiai-kiai yang sufi sudah hilang. Kiai pengasuh yang sayang kepada santri sudah hilang. Santri tidak bisa membayar, dipanggil di kantor, lalu diancam bayar apa boyong? musibah besar. Kenapa bisa seperti ini? Karena ada patok ketarik sama kambing. kambing. Kalau patok sudah ketarik sama kambing, bahaya. Akan lahir ulama-ulama su, akan lahir ulama-ulama yang menjual menjadikan agama-agama ini Jangan pernah merubah ayat-ayat Allah Dengan harga yang sedikit Jangan sekali-kali kau jual belikan ini agama Dengan harga sedikit Bermunculan ulama-ulama Yang menjual ceramah-ceramah mereka Dengan tarif-tarif Dengan tarif-tarif yang sedikit Pada akhirnya mereka menyampaikan nasihat-nasihat kepada umat Hanya untuk mencari nafsunya umat hanya untuk mencari keinginan umat Lalu berbagai cara mereka lakukan Supaya nasihat-nasihat mereka Bisa mengocok isi perut umat Lalu umat bisa mengatakan Gempar, pengajiannya gempar Berbagai cara mereka lakukan Biduan-biduan mereka, mereka aja Musik-musik mereka, mereka bawa Lalu wayang-wayang mereka, mereka bawa Hanya untuk mengikuti nafsunya umat musibah besar paham? paham? musibah besar kalau sudah seperti ini wujudnya para ulama wujudnya para kiai di tengah-tengah umat sudah tidak akan mampu menangkal banjir sudah tidak bisa menangkal gempa bumi sudah tidak mampu menangkal tsunami sudah tidak bisa menangkal keimanan umat pada akhirnya keimanan umat di tengah-tengah umat sudah mulai menipis masjid-masjid ditinggalkan musola-musola ditinggalkan Mall lebih ramai daripada masjid tempat-tempat hiburan lebih ramai daripada masjid di saat zaman dulu banyak orang-orang berbondong-bondong untuk beritikaf di masjid di jam 10 malam, dua, dua malam, tiga malam masjid ramai di akhir zaman yang semacam ini ulama-ulama su' bermunculan ulama-ulama dejal -ulama bermunculan kemudian masjid-masjid itu dikunci masjid-masjid itu ke bangunan yang mewah megah sudah tidak menjadi suri tauladan umat tidak menjadi rujukan umat sudah tidak bisa dikatakan rumahnya fakir miskin Ukuran masa yang pengen tidur di masjid sudah tidak bisa lagi karena setiap sel sejama langsung masjidnya dikunci alasannya berjuta-juta alasan naundubilah sumba naundubilah mendali kalau sudah terjadi semacam ini tunggu saatnya akan bermunculan decal decal keluar akan bermunculan yang disabdakan oleh rasul ya. tidak akan terjadi kiamat kecuali 40 decal akan keluar. Pemimpin-pemimpin yang dolim akan keluar Ulama-ulama su, ulama-ulama yang mencari harta benda, Mencari pangkat, derajat, mencari keuntungan-keuntungan duniawi He, Akan lahir bermunculan ulama-ulama yang hanya untuk mencari keuntungan duniawi Akan lahir calon-calon pejabat yang hanya menipu-menipu umat di saat mereka calon foto-foto mereka diletakkan di pinggir-pinggir jalan Kemudian setelah mereka jadi Mereka lupa akan umat Kalau berjalan sambil menghadapkan pandangannya ke langit Kemudian dengan mobil-mobil patwal mereka wuh, wuh, wuh, wuh, wuh, wuh. Mereka memerintahkan umat untuk berhenti di setiap bang ijo, Lalu apabila mereka berjalan Tidak kenal namanya bang ijo, Paham? Kalau sudah seperti ini kan, bahaya kan Semoga kita dihindarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hubudunya Hubudunya ah. Rakus harta, cinta harta, Rasul kuli khuti'ah Pangkal daripada semua kejelekan-kejelekan hm. Raut wajah mereka sudah tidak seperti salah Sudah tidak seperti ulama-ulama terdahulu mereka mereka yang waro hati-hati akan halal haram. Mereka mereka yang tidak rakus dengan harta benda. Mereka mereka yang sudah tidak berebut dengan pangkat derajat. Tapi terletak di raut wajah mereka di setiap hari-hari mereka yang ada adalah mobil-mobil yang mewah, rumah-rumah yang megah, istri-istri yang penuh dengan perhiasan. He. Mereka punya pondok bukan mereka sibuk Dengan mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya Tapi mereka sibuk mencari ustad ustadz untuk mengajar di pondoknya Lalu Berdiri pondok-pondok tafidul quran Romoyainya tidak hafal quran Berdiri rumah-rumah Tafid punyainya tidak hafal quran Berdiri pondok-pondok pesantren Pak yayinya pengasuhnya Tidak paham ilmu Ilmunya bagi Rasulullah Lalu yang diajarkan apa? Yang diajarkan apa? Bagaimana mereka itu punya pondok? sementara mereka nggak ngerti hukum halal haram tidak tahu ilmu tafsir tidak tahu ilmu fikih tidak tahu kaidah fikih usul fikih tidak tahu bahkan ilmu ilmu alat ilmu matik ilmu balaghoh ilmu bayar ilmu badi ilmu ilmu yang semestinya harus dikuasai untuk menjadi jago itu bisa lebih mereka tidak tahu berdua kalian. Santri ribuan, santri dari berbagai daerah, hanya sebuah casing-casing belaka, tidak mampu untuk menyirnakan kemunafikan dan kemuburan yang menyengap di tengah-tengah umat, dan tidak mampu untuk menembus, untuk mengikis habis nafsu-nafsu yang terletak di setiap santri. Semoga saja kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat yang dilek amin-amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rob, Ya Allah ya Cabut Jauh jauh ya Rob dalam kalbu kami. Ya Allah kubut dunia rakus dengan harta, kubur asa rakus dengan pangkat derajat. Ya Rob jangan keletakkan di dalam diri ini ya Allah. Sanjungan-sanjungan manusia yang menipu pada diri kami ya Rob. Ya Allah ya Rob jauhkan dari diri ini ya Rob. Ya Allah ya Rob bermegah-megahan akan harta benda, menubung nubu harta benda. Sibukan kami ya Allah untuk memikirkan furok masakin. Sibukan kami ya Allah untuk memikirkan orang-orang yang punya hajat. Sibukan kami ya Allah untuk memikirkan ya anak yatim piatu. Sibukan kami ya Allah. Ya Rob, menjadi kerja terdepan untuk menyelesaikan orang-orang yang kesulitan, untuk menyelesaikan orang-orang yang punya hutang. Ya Rob, Ya Allah, Ya Rob, Sibukan kami untuk memaafkan kesalahan orang lain, membebaskan tanggungan-tanggungan orang lain. Ya Allah, Ya Rob, berkahilah hidup ini, Ya Rob, Berkailah nafas kami, Ya Rob, Berkailah Ya Allah perjalanan hidup ini, perbaiki Ya Allah biokreatif hidup ini, Ya Rob. Ya Allah, sebagaimana Kau hidupkan para Kau kasihmu, para aulia-auliakmu. Para orang-orang salih, Ya Rob hidupkan kami seperti mereka, Ya Allah. tidak seperti kehidupannya orang-orang yang kau murkai dan orang-orang yang kau sesatkan, Ya Allah, Ya Rob. Jauhkan kami dari pergaulan orang-orang yang jelek Ya Rob. Kumpulkan di masjid ini orang-orang yang salih, orang-orang yang alim, orang-orang yang uh, mendapatkan anugerah darimu, Ya Rob. Ya Allah, Ya Rob. Hidupkan kami penuh dengan ketakwaan, Ya Rob. Letakkan kehati-hatian kami dalam setiap melangkah, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rob. dengan mata kami jadi yang haram. Jaga telinga kami dari mendengar yang haram Jaga ya Allah mulut kami dari bicara yang haram Jaga ya Allah semua panca indera ini dari perbuatan yang haram. Jaga tangan kami, kaki kami, perut kami, perut kami dari sesuatu yang haram. Ya Allah ya Rob berkahilah hidup ini ya Rob. Matikan kami dalam keadaan khusnul khatimah. letakkan di alam kubur kami ya Allah dalam keadaan selamat. Selamat dari pertanyaan mukad dan nakir ya Rob. Selamat dari siksa alam kubur. Selamat dari kemrawutan di alam kubur. Bangunkan kami di padang masa kami ya Rob dalam keadaan nyaman, dalam keadaan ya Allah. Allah mendapatkan anugerah darimu mudahkan hisab kami ya Rob. ya Allah temukan kami dengan berkinda Rasul salallahu alaihi salam letakkan ya Allah syafa adil udmah kepada kami ya Rob. selamatkan kami di pelintasan uh, di pelintasan di neraka jahannam melewati rata mustaqim ya Rob. jangan keplesetkan kaki kami untuk menuju ke jurang neraka jahannam selamatkan kami dari siksa-siksa akhirat ya Rabb ya Allah ya Rob. letakkan kami ya Allah melewati suratul al mustaqim seperti kilat bersama dengan berbagai Beginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, letakkan kami di surga ya mewarab, bersama dengan Beginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama anak kami, istri kami, orang-orang yang hadir di kami, orang-orang yang pecinta kepada kami, orang-orang yang selalu, yang pernah bertemu dengan kami, ya Allah ya Rob, letakkan kami ya Allah di surga ya virtuous mewarab, bersama dengan para nabi, para rasul, para suweda, para salihin, para ulama, wassalamu alaikum Muhammadin, alhamdulillahil alamil alamin alfadha.